teman-teman, kecelakaan eh, lalu lintas saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian ya dan terjadi kemacetan terparah di sepanjang jalur Pantura tepatnya di Balonggandu, Balonggandu Cikampek, Jawa Barat. karena hari ini ada kondisi hujan menggiring TV dan terjadi kemacetan sepanjang jalan Pantura sampai di kali asin Jalan Pantura Bantu di-share, bantu di-bagikan ke teman-teman para pengguna jalan Ini terjadi kemacetan panjang lumayan panjang Bapak Ibu semuanya Yang saat ini terjadi di jalur Pantura Februari 2020 segera informasi juga kendaraan bermotor yang ber yang dari Panggilin Jawa Barat, si Cikampek, Jawa Barat.